Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya, semoga Saudara badan kondisi badan yang sehat, eh, jiwa yang kuat, kita bertemu kembali, eh, menyampaikan tugas bagian kedua, tugas bagian kedua untuk mengelola user dan grup linux di komputer lokal, nah Um, tugas yang pertama sudah dijelaskan di video yang pertama, yang ini nih saya lihat di layar ya. Sudah ada dan sudah dikerjakan dengan bagus, Alhamdulillah. Kita akan mencoba menyampaikan rincian bagaimana mengerjakan tugas yang Nah, uh, Tugas yang kedua ini, kita nanti akan, sudah ada dua user, jadi di bagian pertama kan sudah membuat user baru, user masing-masing di komputer saya masing-masing. Nah, tugas yang kedua ini kita mau mendemonkan bagaimana user yang TK membuat sebuah direktori dan user kedua yang sudah kita buat user barunya di pertemuan di tugas pertama itu tidak bisa mengakses direktori yang dibuat oleh user TK. Nah, eh, misalkan yang user pertama namanya TK, ke user kedua namanya Julian, yang dibuat eh, waktu tugas pertama. Nah, si user TK membuat direktori dan tidak bisa diakses oleh user kedua, hanya bisa diakses oleh user TK saja. Lalu, nanti di akhirnya si user TK akan memperbolehkan user kedua mengakses ke folder tersebut, tapi dengan memasukkan user kedua tersebut ke grupnya. TIK. Jadi, kita mulai ya, login ke komputer uh, servernya. Ini sudah saya buatkan dua terminal, dua terminal. Uh, satu untuk usernya si IK, nanti yang ke terminal kedua untuk usernya si yang kedua, user Julia misalnya. Oke, okay, kita SSH ke komputernya um, IK, uh, sorry, uh, komputer server di ruang server sekolah menggunakan user IK ke IP masing-masing ya. Ingat ke IP servernya masing-masing. Oke, okay, saya login. Oke, eh, sudah login di komputernya Sentos. Komputernya Sentos menggunakan akunnya usernya TK. Sekarang kita akan melihat, kita akan membuat direktori di direktori tm, mp gitu ya. Nah di TMP ini kita sudah ada direktori macam-macam buatannya teman-teman kelas, mungkin ya. Kita akan hapus dulu direktori yang pernah kita buat untuk sebagai apa? Untuk contoh demo, tapi ya kita akan buat direktori yang sama jadi direktori ini akan saya hapus jadi m ke uh, sorry. Kada ada isinya ya, kada ada isinya saya pakai rf menghapus direktori yang nanti kita akan buat lagi di tmp buku uh, tk oke okay, nanti saat membuat dek, uh, tutorial juga kalian juga sangat disarankan untuk membesarkan ukuran font ya. karena fontnya kan kecil-kecil tuh kalau di gitbase atau di terminal tuh fontnya kecil-kecil kalau diusahakan fontnya besar jelas gitu. biar bisa terlihat, terlihat dengan dengan enak dengan nyaman oke saya hapus kita cek nah, sudah hapus ya buku tk sudah tidak ada kita buatkan lagi kita buatkan lagi uh, direktor yang sama buku tk di foldernya oke Uh, mkadir slash tmp kita membuatnya di directory tmp buku tika biar ketahuan sih ya bahwa direktori ini uh, directory punya punya si, si user ti oke okay, kita lihat lagi tmp nya buku tika sudah dibuat nah ini ini kita akan memodifikasi supaya user lain yang ini yang 3 digit terakhir itu kosong min, min, min, minnya ada tiga karena tiga bagian pertama untuk user TIK, tiga bagian kedua nih yang tengah ya punyanya grup TIK dan dan yang terakhir itu orang lain, orang user yang lain, user yang tidak bukan TIK dan tidak tergabung, tidak tergabung di grupnya TIK. Nah kita akan buat gitu ya akses ini diubah supaya rwx min x saya ubah jadi min x terakhirnya uh, min min min jadi rwx ini uh, nilainya 7 ya min x nilainya 5 dan kalau min, min min kan berarti nilainya 0 itu pelajaran yang uh, bagian pertama yang lalu yang kemarin Nah, RWX 7 gayanya karena R-nya 4 gitu ya. Karena kenapa RX7? Ya karena R-nya 4, W-nya 2, nanti uh, R-nya uh, 4, W-nya 2, X-nya 1. Jadi 3 4 1. 3 25 eh uh, 3 sori 4 r itu nilainya empat, w itu nilainya dua, x itu satu. j empat tambah dua enam tambah x itu, 1. Oke. itu sebenarnya biner ya ceritanya panjang tapi kenapa r nilainya empat ya biner satu nol, w itu kenapa nilainya 2, ya satu nol, kenapa x nilainya satu ya karena satu 1. 1 itu ya biner. jadi totalnya 7 desimal atau satu satu satu itu itu sejarahnya nah, R, R X berarti 5 ya, karena R nya 4, 0 ya, 4 tambah 0, 4, X nya 1, 4 tambah 1, 5, sip. Oke, okay, kita akan mengubah si buku TIK tersebut, jadi akhirnya 7, lima nol buku TIK, eh di slash TMP, buku TIK. Oke, okay. uh, saya enter saya hapus layarnya ya, saya hapus layarnya, Ctrl L, S-L lagi, si TMP, oke, uh, tadi sudah ya, saya amat ya, sip, uh, R-X dulu ya, R-X, dan, min, min, min, oke, okay. sekarang, kita akan, membuat, di, ee, uh, file file dalam tika, di contoh yang kemarin, itu, ya, kita akan membuat sebuah file pada touch, kalau kosong gitu ya, jadi ya ini hanya bukti aja bahwa directory apa, buku tika ada isinya saya Kalau di lagi, oke. Okay. Nah, kita akan menggunakan user Julia, dia putih terminal putih ini, besar Julia, besar ponnya. 22.68.100.137 IP yang saya pakai. Oke, login, sudah login. Saya akan melihat direktori tmp. Oke, ada buku TIK. Ini yang sekarang hilang, tadi ada yang menghapus mungkinnya karena kan komputer Linux bisa dipakai bersamaan. Nah, rwx gitu ya, r x Jadi si bisa Julia, ini Julia ya, Julia@centos saya ID Julia untuk melihat identitas si user Julia. Oke, ini UID-nya ini GID-nya. nah ternyata si Julia hanya bergabung di dua grup, grupnya dia sendiri sama Grup Jadi kalau sekarang mau lihat seperti nya ya, LS Minhel, Tmp Buku Deika, Enter tidak diperboleh, diperbolehkan karena ini Min Min Min orang lain di luar user. TIK dan grup TIK tidak boleh tidak boleh melihat tidak boleh menulis tidak boleh memodifikasi maksudnya tidak boleh uh, enter masuk ke direktori TIK itu kenapa ada tulisan begini permission denied tidak boleh tidak boleh mengakses itu nah supaya boleh ada caranya sebenarnya banyak caranya tapi cara yang kita kerjakan di video sekarang adalah kita akan memasukkan si user Julia ke grupnya TIK gitu ya, supaya bisa baca dan uh, enter eksekusi ke direktori. Coba kita uh, masukkan user mode, user mode in ag maksudnya aaduad, kita masukkan ke grup yang mau dimasukkan. Grup yang mau dimasukkan adalah ik, user yang mau dimasukkan adalah si Julia. Jangan lupa pakai sudo enter Oke, eh, kita lihat ID Julianya di sini ya. Bisa dimana mana sih sebetulnya. Oke, si user Julia sudah masuk ya. Si user Julia sudah masuk ke grup TK. Nah, tapi sekarang belum bisa mengakses karena dia harus logout dulu. Jadi belum di apply itu Jadi si, si akses itu belum diapply ke instance si user Julianya Jadi si Julia harus logout dulu, baru login lagi. Login lagi saya hapus layarnya ya kontrol L lihat dulu sekarang ya lihat dulu tempenya boleh baru lihat buku teikanya sekarang nah, bisa akses ya bisa mengakses karena si si Julia sudah bergabung ke grupnya si teika di mana grup tersebut diperbolehkan membaca dan uh, masuk ke direktori si yang bersangkutan oke okay, oke okay. Saya pikir itu untuk uh, materi yang minggu kedua ini, jadi bisa paham user di Linux tidak diperuntukkan untuk untuk keamanan. Juga, tidak sembarangan user yang lain bisa mengakses punya penyerang lain De, untuk kepentingan uh, independensi kepemilikan kepala atau direktori. Semoga bermanfaat, kita bertemu kembali di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.